Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar manapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa Dan bergabung kembali bersama Bang Mimin Tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Min doakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama Para sahabat ya ada info bahagia juga buat kita semua para fans tentunya langsung dari Bukhar Siwi Yang mana menginfokan bahwa sore hari ini akan kembali hadir acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar Para sahabat ya kali ini bakal ada keseruan nih dari Lesti dan Rizky Milar tentunya para sahabat ya bahwasannya hari ini bakal ada episode terbaru di acara Tasbih Ramadan Abah dan Nesnar tentunya membahas berhijabku hanya di bulan Ramadan ini seru banget persahabat ya pembahasan dari Lesti Rizky Bilar dan Ustaz Suki Al-Buguri. Dalam postingan sebut juga tentunya Bu Hartiwi menuliskan sebuah kalimat caption yang bijak kembali nih dituliskan di situ. Saat ini mayoritas Muslimah di Indonesia sudah berhijab, namun hijab sering hanya fashion atau lifestyle seorang Muslimah, dan banyak pula yang berhijab hanya pada bulan Ramadan. Bagaimana ya hukumnya jika berhijab hanya di bulan Ramadan? Kita tanya Ustaz Syukri Albuguriyu sore ini bersama Kakak Rizky Bilar dan Dede kesayangan kita les tiga sebelum azan maghrib dalam tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Berhijab kok hanya di bulan Ramadan Tayang pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat Wah itulah caption bijak Kembali yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi bersahabat ya Yang mana tentunya Menginfokan bahwa sore hari ini Bakal hadir kembali acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar sambil nunggu Berbuka puasa kita akan ditemani oleh Idola kesayangan Kita untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan juga ya. Tentunya baru terpecahkan ya teka teka-teki kemarin ya. Ketika Bang Aril dan Kak Rivi serta Kak Danu mengunggah sebuah postingan uh, foto pertama Shani, sahabat ya. Wow, ini tentunya teka-tekninya sudah terpecahkan. Bahwa tentunya kita lihat ya di sini Rizky Bilas sedang foto shoot nih persahabat dengan berpakaian menyerupai pernikahan Raffi Ahmad dan akita Slavina persahabat ya yang membuat kita semakin traveling dan penasaran apa mungkin tentunya foto ini adalah untuk foto freeway persahabat ya wow kita lihat juga ini persahabat ya ini kayaknya kemarin nih wah wow, mudah mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut dunia banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Dina Virli 16 disel mengatakan iya kemarin katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun ngana ngadi yang berkomentar keinget IGS Bang Der mereka lagi bahagia, apa bahagia foto ini katanya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagianya persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya untuk ke kabar terbaru persahabat ya kita lihat juga nih uh, yang mana ketika di channel youtube nya Bang Victor Ritonga persahabat ya kita lihat nih Rizky Bilar ketika di lokasi syuting best booker tertidur ya kayak kelelahan nih persahabat kita doakan saja mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan dalam postingan ini kita uh, tahu persahabat ya bahwa Rizky Bilar adalah Orang yang sangat bertanggung jawab, inspirasi buat kita semua. Banyak sekali komentar positif dari para fans. Salah satunya dari akun Halimah Aquarius 02. Di situ mengatakan dalam kolom komentar suka sedih kalau lihat dia kayak gini tuh. Katanya masih ada aja mulut jahat yang seenaknya membuli orang baik ini semangat selalu kakak. Kami akan selalu ada di belakangmu semangat. Wow. Ini support yang sangat baik banget Pak Sahabat ya, dari fans untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar selanjutnya Pak Sahabat kita lihat ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Putra Siregar Wow tentunya Bang Putra mengunggah sebuah postingan bersama Abang Bilar dan Dedek Lesti Kejora ketika berkunjung ke rumah Rizky Bilar Pak Sahabat ya di sini ada pembelaan dari Bang Putra nih untuk Leslar. Di situ mengatakan dalam sebuah kalimat capsend dikatakan, "Tidak perlu saling menjatuhkan, dunia ini begitu besar untuk dikerjakan sendirian." Wow, kalimat yang sungguh bijak banget, sahabat ya tentunya banyak sekali komentar juga dalam postingan tersebut salah satunya dari akun Yogi Tama itu mengatakan yang ada kita harus saling mengangkat karena dunia ini begitu besar untuk dikerjakan sendirian katanya ya wow tentunya memang banyak sekali dukungan buat Leslar nih mudah-mudahan selalu banyak orang baik yang mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan terbaru dari Bang Putra ini Kita tentunya salvok banget nih Sama tangan Lesti dan Rizky Bilar Yang mana tentunya terhalang oleh bunga hias Dari rumahnya Rizky Bilar Kita lihat aja persahabat ya Perhatikan aja nih tentunya Tanda panah merah nih persahabat ya Wow perhatikan baik-baik persahabat ya Tangan mereka di situ saling genggam ya, persahabat yang membuat kita semakin bahagia. Kita lihat nih versi jelasnya ya. Wow, oh my god. Tentunya ini kita dibuat bahagia banget nih oleh Lesti dan Rizky Billar kali ini. Persahabat yang mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya ada info bahagia juga buat kita semua ini langsung dari Bang Aril ya Kita lihat tadi aku pribadinya menginfokan bahwa Lesti Kejora akan tampil di acara Aksi Asia nih Oh ya nunggu-nunggu dedek Lesti di acara Aksi Asia akan kembali hadir jam 2 dini hari nanti persahabat ya Jangan lupa dicatat jam dan tanggalnya tentunya hari Selasa 4 Mei jam 2 dini hari tentunya Lesti akan tampil di acara Aksi Asia 2021 Di sini kita lihat dalam sebuah casual yang dituliskan Bang Aril mengatakan jangan lupa hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 ada penampilan Lesti Kejora host di program Aksi Asia 2021 Top 6 Kloter tersatu alamin mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari live hanya di Indosiar. ini sudah resmi sahabat ya bahwa Lesti akan tampil nih di acara aksi Asia Dan akan menemani sahur kita Persahabat ya Mudah-mudahan selalu kita doakan Buat diri Lesti selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya Persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar bahagia hari ini Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan Cidukan vitamin segar nih Dari Lesti dan Rizky Bilar Ini informasi di siang ini Persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Minu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.